Ini di diri, ini si dulu, di sampai Amerika. Oh, Oh, sampai oh, oh. Amerika. Nah, oh, Ini sampai Amerika. Ini Habib Bapak Zeng, Ulamar langsung mau Inggris. Berat, berat. Orang bule. Kita lagi Habib Hasan, Ulamar perempuan cewek dari planet Pluto. Oh. Ya. Al-Quran itu Al-Quran itu sulit kan Harus ditafsiri Yang menafsiri Al-Quran Adalah baginda Rasulullah Allah. Yang menafsiri Rasulullah Kancing Nabi Menafsiri Al-Quran Dengan tiga titik Dengan tiga titik Bikawlin, waaf'alin, wa, wa Rasulullah itu Rasulullah itu mentafsiri Al-Quran dengan tiga titik Yang pertama adalah Bikawlin, kaul, jauh-jauhnya Nomor dua adalah Bikawalin, bifilin, pekerjaan Nomor tiga adalah Bikawlin, takrir, penetapan ada seorang sahabat melakukan sesuatu kemudian Rasulullah diam Itu bagian daripada hadis Hah? Ada seorang sahabat melakukan pekerjaan Rasulullah diam Itu bagian daripada hadis Pernah suatu ketika Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah itu melayang, iya. Tanya sama Sayyidina Bilal hey Bilal, aku dengar suara sandalmu ada di surga Allah. Amal apa yang kau lakukan Hei Bilal? Lalu Bilal pun mengatakan, Ya Rasulullah, Allah, tidak Allah, pernah kami berwudhu, kecuali setelah wudhu kami sholat dua rakaat. <laughs> Kemudian Rasulullah pun diam. Tidak memerintahkan dan tidak melarang. Ini namanya hadis. Eh, ini namanya hadis. Ini adalah bagian daripada bid'ah yang pernah dilakukan oleh sahabat. Di saat ada sebuah amaliah yang didiamkan dalam syariat, Bila mana tidak melanggar aturan syariat. Maka bila mana baik namanya sunnah. Bila mana jelek namanya haram. Hmm? Baik itu seperti contoh ada orang ke makam. Kemudian baca Quran itu baik itu. Kecuali kalau ke makam kemudian. Ngedum remi. kiw <guluh> nah, ini haram. Ini namanya bitadolalah. Tapi yang baca Quran itu lebih tahasanah. Hmm? Ah sampai ya nih perginya kurang jauh eh, aku lu aku lu mudah saatin bita, waku lu bita di neraka, Setiap ada pembaharuan adalah bita, ah. semua bita ah, semua bita ah adalah dolala sesat, semua sesat adalah di neraka. Kemudian semua amanah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bita. Ah. Hah? Itu jadi aneh kau zaman dulu itu Quran tidak ada arokatnya. Jangankan harokat titik itu enggak ada. Dulu Quran itu titik itu enggak ada. Antara ba, antara ta, antara sa itu enggak ada titiknya. Antara jim, antara ha enggak ada titiknya. He? Huh? hati ah, Al-Qur'an itu enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya zaman maca bismillah iso ruwet zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Eh, ya Aljamdulillah ya, yang sojam itu. <laughs> Apakah ini dilakukan bidah dolalah? <laughs> ya tidak, itu ya. kan. Makanya yang jodoh situ, Santri itu yang cerdas Jangan curigut, curigut bidah, bidah, bidah, bidah. Nah kalau bidah itu justru mereka-mereka mereka yang seperti itu adalah bidah. Hmm? video mereka-mereka yang pakai jubah kemudian celonone gedean iki lho lah ah. eh? Yang mereka pakai imamah jebul-jebul malah biangkonan lah bidah. Singgo peci-peci ireng ngene iki lah bidah, rajenah sampean wemble mo hecing nggowo pesawat lah bidah. Kok yo gue unta iki gitu. lho. Alhamdulillah. Eh? Allahu eh, Rasulullah kalau wiridan oh, tidak pernah pakai tasbih lah oh, sampean nggowo tasbih oh, digital. Allahu eh? Akbar. Eh? Heh, sampean sholat malah nggowo HP -ngar. Al-Quran itu berbahasa Arab Ditafsiri oleh Rasul dengan menggunakan perkataan Dengan menggunakan pekerjaan Menggunakan takrir Takrir itu penetapan Ucapan itu dawuh-dawuhnya Rasul Rasulullah Semua dawuhnya Rasul itu, Itu ada yang meriwayatkan Ada yang menceritakan kita orang ini enggak pernah dengar Rasulullah langsung jauh enggak pernah, hmm? semua so, mana hari ini ada orang bilang aku ketemu sama Rasulullah lihat terus Rasulullah ngentik kok karaoke apa anu Rasulullah ngentik kok apa ikut merokok iku, merokok sunnah muakat, <gulau> <gulau> oh, sabarlah aku sering ayo. ada orang meriwayatkan <gulau> riwayatnya dari mimpi riwayatnya dari apa ya, hasil bilang ketemu sama rasul kemudian kemudian Allah. ada nasihat Rasulullah itu nyeleneh gitu lho kenal tadi Rasulullah pernah mengandika man kadzaba aliyya mutaammidan fal yatawa ma adabu minan Allah jadi siapa yang berbicara menyandarkan pada diriku, barang siapa yang berbohong menyandarkan pada diriku Mengatas namakan diriku, faldy ada bahwa mak maka, maka Allah, letak suar. yang paling layak, tempat yang paling layak kelak di akhirat adalah neraka. dengerin dengarin, uh, sampai yang judul bakso, jualin ngawur. kalau Rasulullah sila. Eh. siapa yang makan bakso maka baginya beda dari tujuh ribu di sini. <tuk> Allah, kabarlah, sih, Terus orang berpura-pura. Eh, kalau Rasulullah s.a.w kubur waton minal iman orang ngamur ya Rasulullah s.a.w Rasulullah cinta tanah air bagian daripada iman tanah hampir air lah kendi kendi lah tanah jadi ini orang bayi sampean. ragenah sama astagfirullah anaduafatum minal iman orang pejabat perintah rakyatnya untuk bersih-bersih terus apa itu menyampaikan hadis-hadis hadis-hadis doi hadis-hadis bales juga anaduafatum minal iman Kebersihan bagian daripada iman. Kebersihan uang resek-resek nyapu. Iman itu kan pekerjaan hati. Mana mungkin Ibu itu sinkron Ada orang nyapu ratan, ya Bagian daripada iman. Yang gak sinkron toh. Iman itu tempatnya di hati. Oh, nyapu lah kelihatan. Hmm? Kalau di sore Bukhari. Biasanya bukan anak Tapi atau uli iman. Ya? bersuci bagian daripada iman. Orang wudhu, orang wudhu menghilangkan apa coba Hadas, menghilangkan Hadas kelihatan nggak? Enggak. Yang salah si liteng nentu sing diraupi Saya pernah ditanya orang pak yai Islam kok nggak masuk akal? Kenapa ada orang kentut kenapa yang diraupi yang dibuduni rai Semestinya yang dibuduni lah bohongi. Terus aku bilang gini, aku bilang gini, sama adik gua dulu apa? Oh, nopo? Omripati lolo, maksud dokter nyuntik, omripati. Jangan, ada orang sakit mata, nggak? Masa omripati disuntik? Betul. Maha menyentik. Jadi Al-Quran ini berbahasa Arab, kitab sini Rasulullah Al-Iman tadi. Boleh? Rasulullah. Boleh, ya, Rasulullah. pernyataan. Tapi ucapan, pekerjaan, penetapan. Tiga-tiganya ini adalah bagian daripada hadis. <tuk> Dan yang dilakukan Rasulullah, semua yang dilakukan Rasulullah. Mayanti ku anil hawa yang dilakukan oleh Rasul itu tidak ada yang keluar dari hewan nafsu makanya kalau ada DAI, kalau ada mau balik, ngomong gini jangankan kita Rasulullah saja, beliau pernah melakukan kesalahan ini orang-orang yang mengatakan obatnya, itu membunuhnya Jangan astagfirullahaladzim yang kami ngelak ngelak ngelak habis bahasa, itu sekolah kok benar-benar ngelak ngelak ngelak habis bahasa, hati bisa kuala kok kalau habib bisnis, Apalagi nyampe ngelek-ngelek kancing nabi. Nah, Dulu itu pernah ada seorang biayi ngelek ngelak kancing nabi. Padahal ngelak-ngelaknya begitu begituan. Ngomong, Ngomong mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf di media sosial tolonglah jangan kamu itu jangan ngomong-ngomong motong video. <tipen> nah, ada seorang kiai ngomong ini, Kanjeng Nabi itu dulu di waktu kecil yo rebesen. Pernah dengar enggak? Iya. Oh, pernah. Wong jumbuk tafsiri, wong kuwi yo aja Setelah itu diuaran dia, setelah kuala itu rapati olaku. Namanya langsung sirna. Namanya langsung sirna. Apalagi ngelak-ngelak kancing Nabi ngomong mau jangankan kita kancing Nabi Muhammad saja bisa melakukan kesalahan. Wah. Ya nggak mungkin tuh kan? Ngawur sambil ngawur. Pernah suatu ketika jadi kiai asem ko celo kok? Nah, semua uangnya pidato dianggap udah butuh yo. Ngom nah. nah, bilang gini, Rasulullah itu bahaya. Anak kecil nah, umur sembilan umur tahun dinikah. Saya jadi Aisyah dinikah umur sembilan tahun. Nah. Kan, dia ingetin ngawur nih, huh? orang Arab itu jemput pikir, "Kok nyomong Jawa, gua Jawa umur setengah tahun dia jadi cipilan-cipilan <tik> eh, Orang Arab zaman dulu, 9 tahun nih, wes, karung bebek paling diguri gitu, lu bebek diguri mau ngalah. Heeh, lu nggih sampe ya bebek aja, nggak. Masaknya, bebek aja, bebek aja, sama ya? Silat atau singali longgur, ini cuma yeah. karena kan nge nge nge nge Sama ya, oh, cuma video ini kurang susu <laughs> <laughs> Orang Arab, orang Cina. Arab itu jangan kau bayangkan nah, ini seperti orang Indonesia Ilungnya udah meselep, wongnya udah meselep, jilik-jilik Orang Arab itu besar-besar Makanya kalau kita berbicara dengan Rasulullah yang sempurna. Tidak ada orang yang menyanjung Rasulullah. Nyampe lidahnya lepas dari tempatnya. Maka kebaikan Rasulullah tidak bisa habis. Karena dia menyanjungnya. Tidak ada orang yang menulis tentang kebaikan Rasulullah. I love dijadikan sebagai tintanya. Walaupun air laut itu habis tidak bisa menghabiskan kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaan Rasulullah luar biasa. Gantengnya kancing Nabi karena Nabi Yunus Yusuf itu gandeng nenggalin Nabi. Nabi Yunus Yusuf cuman setengah, separuh. Cekat ya? Nah. Separuh. Berapa? Separempat malah ceri ini wong ini ya. Separuh lah. Separuh ya. Gue <laughs> separempat lah. Gue bumbung bumbung bu, itu leseprobolon. <laughs> Setengah, masa, ya. Setengah, setengah ya. Nah, cucu ini kan <tuk> itu setengah Kancing Nabi lebih daripada ini. Hah? tidak ada perempuan melihat terus dilolotkan. Oh. pasti dia akan akan mengatakan ya Allah ya Rob nikahkan ku dengan dia. Sama so, mamanya Rasulullah dia di sini aku yakin aku ambil lepek kelopak yang Sampai lagi roh cucu ini Nabi Roh Happy Biasa ya Subhanallah Walaupun su walhamdulillah Walaupun alhamdulillah Rasulullah Allah, allah! allah! Ailal! Ailal. Ailal! Ailal. Ailal. Ailal. Ailal. Rasulullah itu orang Allah Allah Allah Allah macam Allah Allah ngawur ojo sekali-kali Allah Ulama-ulama hmm? mengatakan Rasulullah besarun lakaal Rasulullah itu manusia, tidak seperti manusia. Sia. Sia. Rasulullah manusia. Artinya manusia itu ya makan, yang kamu makan Rasulullah juga makan. Kamu minum Rasulullah juga minum. Cuma Rasulullah itu tidak seperti lumrahnya manusia. Jangankan keringatnya Rasulullah, Air kencingnya Rasulullah, kotoran Rasulullah itu lulus Hmm? barang siapa mengatakan mosok, mosok, berarti hmm? kamu ngasih sujud dengan Rasulullah. Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah Rasulullah kan kencing, paham kencing? Ah, Rasulullah itu kencing. Eh, Rasulullah kencing memerintahkan kepada sahabat untuk membuangnya. Lalu sahabat tadi, enggih ya Rasul, saya buang. Kencingnya Rasulullah itu berbau harum. Ya, seperti kencing kamu, jangankan kencing kamu lah, kau Sebab, kencingnya Rasulullah itu berbau baru. Suatu ketika, sahabat ini itu meletakkan air kencingnya Rasulullah itu di kamar tidurnya, diletakkan di sampingnya. Rencana pengen dibuang, nanti kalau sudah tidur, jendela beliau tertidur setelah tidur, di pertengahan tidur diang lilir eh? lilir dalam keadaan haus kemudian beragam-beragam air minum, biasanya beliau ini menentangkan air minum di samping tempat tidurnya beragam-beragam, terus diminum rasanya lazatnya luar biasa setelah diminum habis kembalikan lagi ini air kencingnya rasul lihat air kencingmu lagi bocah ke lampunya pesing mesti kunangan ini air kenceng itu ini air kencengnya rasul diminum lagi selesai di pagi hari setelah bangun beliau pengen membuang air kencengnya rasul setelah dicari loh, kok tinggal becananya mana dimana isinya diingat-ingat subhanallah tadi malam minum aku setelah itu di pagi hari beliau suan ke tempat rasul rasulullah sallallahu alaihi ke tempat rasul tempat Ya rasulullah Kencing panjilingan, terminum saya di malam hari, ya Rasul. Apa kata Rasul? <laughs> Rasulullah bersabda, "Tiada orang yang organ tubuhnya tercampur dengan air kencingku, kecuali tubuh itu tidak akan kena jidatan api neraka." Masalah. Masalah. Ini bukan berarti aku nyuruh kamu minum air kencingnya Habib Basnan, ya? Tidak. bisa minum air kencingnya Rasulullah, tapi saya pengen minum air kencingnya Habib nggak ya, boleh. Haram, haram. Tapi kalau air kencingnya Rasulullah tidak dilarang. Tidak cuma itu saja. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat diperintahkan oleh Rasul untuk membuang darahnya jadi Rasulullah itu berapa berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali itu donor darah bekam-bekam zaman bekam. dulu kalau donor darah itu dibisat kepalanya lalu disebut keluar darahnya kemudian darahnya ditumpahkan setelah itu memerintahkan kepada sahabat untuk membuangnya Hah? kemudian dibawa dibawa dibawa, tolak-tolak ya. kebetulan ada seorang sahabat nah, itu mencurigakan bahwa darahnya Rasulullah diikuti diikuti diikuti hmm. ini sahabat mencari tempat yang aman kira-kira nggak -kira ada orang yang melihatnya lalu darah itu diminum huh? ini darah Rasulullah yu yu yu ini darah Rasulullah nggak hmm. seperti darah kamu darah kamu ya hamis <tuk> <tuk> <tuk> turun berombak bentuknya ini darahnya rosulullah rasanya lebih lazat daripada minuman yang paling lazat diminum blok blok blok blok blok blok <tuk> <tuk> di waktu itu nok yang ngintip itu tuh sempung itu katanya buang darah rosul malah diminum langsung seketika lari dia Ji ji ji ji ji ji ji ya Rasulullah orang yang aman nanti untuk membuang darahmu namun darah panjeringan diminum ya Rasul kemudian Rasulullah mengatakan barang siapa darahnya bercampur dengan darahku dagolal jannah perang siapa darahnya tercampur dengan darahku tidak akan masuk neraka Orang yang melaporkan tok kuat tuh ya Allah ngono lah tak rebut. <tuk wittum nebul hiallahu> loh ini, loh, Rasulullah saking sempurnanya seperti makanin sampai merasa mau cai ikan jinabie. Oh cuma cai ikan jinabie, oh cuma ngelak-ngelak eh, Rasulullah pernah bersabda, Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Dengerin, dengerin. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Satu Al Qur'an. Nomor dua adalah keluarga aku anak cucuku berbuat baiklah kau kepada anak cucuku cucu ini kasih Nabi lebih bahasanku no ketaki ya lebih bahasanku sampai yang jemaah jemaah jemaah mau sentah, jemaah sekali-kali jemaah jauh itu bib jangan menguruh jemaah alhamdulillah beliau sini disini Nabi biasa sih semangat sepemuktar gue sikap-sikap Pip, peceti pip, peceti pip, peceti pip, peceti pip, peceti peceti pip, peceti pip, peceti pip, peceti pip, peceti pip, peceti pip, dihormat itu tujukan Rasulullah eh? tujukan Rasulullah itu dua perkara yang harus kita baik kepadanya satu Al-Quran, nomor dua adalah duriai kancing ceng, hormat dimuliakan Beli barangnya happy, pemamanya menyahir, kayaknya sepuluh ribu, Bang kamu dua puluh ribu, boyor asal jalur susu. Boyor asal ke sesau, itu loh. Head, dapat kiriman, boyor sekali-kali, rakyat kan, rupiah, lima nge rupiah, main happy bayi. Bi-bi bagi hasil, bi-bi bangai butuh, mau bi-bi kuno. Boyor bunuh, ini ada happy bayi, di-pipu tak, di-pipu bener. Eh harap data, data, data vaksin, garap data vaksin. Bibamnya, bibamnya mana? Capek. Capek. Bos nyupir lagu ya nyupir. Nih tadi siapa yang data, nggak nyesupir lah. Gak apa-apa. Cucu nekancing. Nanti beler-beler lah cucu nekancing nabi no WHP daripada tentangmu. Munu. Santri itu butuh munu. aku sering om. Ada HP, buka BOK, minta-minta uang di tempatku. Enggak apa-apa, bahkan ada orang nipu saya. Jadi orangnya enggak baik, wong ilungnya BEM. mendelip lebar, mendelip wajah khas, wajah Indonesia Raya. Enggak, saya. ya, istirahat. Ya, istirahat. Eh, eh, eh, eh, biasa eh, eh, eh, eh, Gimana, Saya butuh uang dua juta, Ustadz. Oh iya, Habib, siapa ya? saya ngerti ya. Saya tetap beri dua juta. Pasal Paham? Makanya gue, naikkan Shopee, bawa ngomong Aku gak suka. Wurek, kamu buat pahagir, by Tidak mau kita. Tidak mau kita. tapi batu. <gissant> <Gissant> Jangan, waktu soket berang siapa menandarkan, menandarkan, <Gissant> huh, huh, yang menyadarkan menyandarkan, menyandarkan, yang menyadarkan keturunan pada tidak pada keturunannya, Tantang. maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ah, Ta'ala. Jangan, <gissant> am, <Paham>? am, <Paham> yuk, ojek sekali-kali, ono sobek, boleh bantu ngomongin. <gissant> biar, biar, biar, biar, biar, biar, biar, biar, Eh, jangan menyandarkan ayah yang tidak ayahnya jangan eh? walaupun guyon walaupun guyon walaupun guyon enggak boleh eh? paham ya eh, jadi ucapan Rasulullah pekerjaan Rasulullah nyampe penetapan penetapannya Rasul artinya penetapan itu Rasulullah dia hmm? Dulu itu, sahabat-sahabat itu rambutnya dugeng <SILENCAN> <SILENCAN> <SILENCAN> ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. dulu, Salah, Allah Orang sahabat, berarti. Halo, halo, halo, halo, halo, sahabat halo, halo, halo, panjang halo, halo, Rasulullah pun diam halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, apa nyampe nyampe nyampe, -nyampe Al-Imam al, al Fakih, Al-Muhaddis Panjeringani pun Syekh Ahmad bin Hambal Berfatwa dalam karya tulisnya Beliau mengatakan Lelaki memanjangkan rambut hukumnya sunnah Lelaki rambut hukumnya memanjangkan rambut hukumnya sunnah Apabila ada orang yang potong dita, maka hukumnya makruh. Itu potong dita yang tidak di yang yang diinginkan sendiri. Tapi kalau dipaksa, jadi ada pengurus lihat santri melanggar peraturan, lalu dipaksa untuk dipotong dulu, maka hukumnya haram. Hukumnya haram memaksa melakukan perkara makro itu dosa orang tidur tengkurap itu hukumnya makro. tapi nak terus kocomu mbok, turun mbok, jungkelnya mengkure <laughs> itu kalah merokok, hukum umumnya kecuali yang, yang sudah bisa merasakan, kalau bisa merasakan nikmat eh, oh. rajad itu beda lagi yang tidak bisa merasakan be Fati, fati <laughs> merokok yang hukumnya makruh lalu dipaksakan eh? lalu dipaksakan jadi onom bebek dinam sama lelaki yang bisa merokok lalu bebek ngomong Mas aku gelem aku no lamaranmu dengan syarat kamu wajib merokok ya so, young, so correr, ini apa ini like uh? right. jadi memaksa orang yeah. melakukan perkara makruh hukumnya kan oh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT Al-Quran Al di Rasulullah dengan hadis-hadisnya Itu menggunakan bahasa Arab Al-Quran dan hadisnya Rasul Dikomentarkan oleh banyak ulama di itu bisa lebih Juga menggunakan bahasa Arab situ ada tiga ilmu Yang sangat-sangat berperan Yaitu ilmu Nahu Apa Nahu nah perubahan aharokat harimah saya membuat contoh begini zaitun zait dan zaitin tun dan tin ini namanya Nah oh. apa sorof oh. znya berubah Yaknya berubah jnya berubah ini namanya So. Oh. Ada Lafaz Z, maknanya adalah orang yang namanya Z. Namanya Lut. Apa Lut? Ini, ini yang asli. Materinya itu toh, yang dipelajari cuma kalimat doang. Kalau kamu sudah bisa memahami tentang kalimah, maka kamu memahami tentang Nahu Shorof Lugud. Apa kalimah? Apa kalimah? Apa kalimah? Wena'e, ya Allah. Ah, caranya siapa nih? Toto, Toto. Tak syuting ini jadi nahwu itu yang nahwu sorof lugot itu yang dipelajari adalah kalimat. Apa lima cuman itu dok kamu itu anggir angir paham tentang kalimat beres loh kau. Dan kalimat itu hanya terbagi menjadi tiga sebutkan apa isim, apa fiil, apa kufur. Ikut jawab semua. Gaya, niat ngaji. Ya, putu -putu lah, eu, saya tidak ingat ngaji, tidak pedo-pedo Yo, Saya malam belum istirahat ya Masya Allah nah, Malam belum istirahat Masya Allah Saya gantian, Pak Habib ya nah, Capek ya, ngasih Tapi lihat kamu bisa senyum bisa, Lihat kamu tak takut. bisa jawab Lelah saya hilang Ketebun Allah. Gitu. Allah Akbar Allah Akbar Coba, Allah. coba Kalimah isim terbagi menjadi oh. Sebutkan, mu'roh mandi, apa mu'roh bisa berubah, apa mabni tidak bisa berubah Alima fi'il terbagi menjadi, dua sebutkan, mabni mu'roh, fi'il yang mabni ada, tidak, sebutkan mabni mudori amad Apa mandi, nasabah, apa mundori, apa, apa, apa, apa amad Fi'il yang mu'rofi'in Mu'rofi'in Kalimah huruf selamanya Amin. Amin. Nanti kalau ada kalimat isim yang mu'rof Caranya atau caranya atau Sampian pentelengi lafadnya Paham pentelengi? Ya. Lihatlah lafadnya Lihatlah lafadnya Dipahami lafadnya Nanti setelah itu Amin. Kamu tunjuk kalimat. Kalau kamu menemukan kalimat huruf semisal ya Adalah part, Bismillahirrahmanirrahim Ini ada B Kaya ini kan kalimat okay. ini kan kalimat huruf C Nanti cara untuk mendeteksi katanya Yaitu dengan cara kamu tunjuk Kalimat apa Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kaliman. Oke. Seberapa banyak apa? Bapak apa? Mukro. Sebab. Iya, bisa Pak. Mapri apa? Ha'ah lupa 8. Tadinya. Nah, iya. Mandanya? Dengan. Materinya cuman sedikit doang, enggak usah pusing-pusing. Eh, materinya cuman sedikit seumamanya toh nanti kamu ada iskal tentang itu semua bukalah di kita, bukalah di google bukalah di youtube bukalah di artikel-artikel atau cukup kamu budget nomor 081 228 aku masih tak jawab belajar di almubarong atau tidak harus pakai lama 40 hari setelah 40 hari nanti kreatif disiplin Eh, terus belajar terus di rumah sambil kontak ke saya. Tak layani ya. Hmm, <gantin> Materinya cuman sedikit. Materi pokok Arba'in ada. <gantin> dan <iyalah> Sebutkan. <sukur> dan Cuman sedikit doang. Nanti setiap ada lapat kamu tunjuk ini kalimat apa. Di saat engkau ditanya itu kalimat apa. Setidaknya kamu harus memahami tentang tanda-tanda kalimat. Tanda-tanda kalimat isim ada. Uju! Sebutkan kare. Ya, oh oh Semisal ya, ada lapat ismi. Semisal. Ismi kalimat. Isin. Sebab. Allahi Ganiman. Amin. Sebab Ar-Rahmani Ganiman. Amin. Sebab Ar-Rohimi Ganiman. Amin. Sebab Ar-Rahman. Amin. Kamu bisa menunjuk-nunjuk itu tosing <tuh> asli dari hasil pengalaman dari hasil hafalan. Percaya gak? Tahu. Sebab saya membaca contoh misal hmm? Hah? semisal ya, saya buat contoh koma koma koma jahitun semisal koma jahitun oh, koma, koma kalimah jahit <tuk> sebab patoh <tuk> sakinah yang asli toh, kamu ngomong ngomongin koma fiil mati toh, jadi hasil heb ala bukannya karena patoh tatani sakinah itu, tidak kamu ngomong-ngomong ini patut tata ini itu sing <tik> hasil provokatori para <poro> ulama hasli <tik> seumpamanya ada ulama ngomong ini koma kalimat isim sebuah patut tanpen komun, koman, komin, leh <tik> so <tik> <tik> tapi kenyataannya keilmuan seperti itu karena keadaan sama ilmu lebih dulu mana? <tik> sebelum kamu ngomong-ngomong ini upat iki nanti sih ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Sebelum saya mengomong ini satu gitu, Kuis ono jisuh Makanya ulama-ulama mengatakan al-ilmu fis Ilmu itu ada di hati Tidak ada di hati lalu zaman dulu yo, di kertas, sekarang misalnya zaman ini kertas kan? <laughs> Nanti kalau ay, saya berduit sekali ada santri baru, langsung tak cekelih. Ayo, ayo beri laptop. sulit. Amin. Tak cekelih HP-HP yang harga mahal. Tidak usah pakai kertas, jadi gini pakai kertas. Tinggalan zaman bos, besok. Hari ini kertas kertas itu bisa hilang kertas itu bisa rusak tapi kalau aplikasi tidak akan hilang dan tidak akan rusak Allah, Allah, Allah. Hmm? Makanya kami socurkan metode namanya metode al arbain Arbain itu artinya 4.0 4.0 artinya kajian berbasis digital Sudah waktunya santri itu to'ah di IT Sudah waktunya santri menguasai media sosial Sudah waktunya santri menguasai aplikasi Mungkin di pondok luar di pondok sana dilarang bawa HP. Sebab pengurus dan Romo Yaina suudon. Paham suudon? Ah. Ah. Rasa jelek. Buruk sangka. buruk sangka. Mengira HP adalah peluang maksiat. Mengira HP hanya dibuat untuk main game. Mengira HP itu adalah hanya dibuat pacaran dan lain sebagainya. Kalau kita, kalau kita pengirannya jelek jadinya jelek. Woi, kenapa kamu jual pisau Dia jual pisau Ini gara-gara kamu jual pisau banyak perampok <tik> <tik> Yang disalahkan pisaunya, oh, pisau -nya. Jangan menyalakan pisaunya. nya <tik> <tik> HP itu manfaatnya besar. Kalau nggak paham seperti ini Gara-gara HP Menulis satu kitab Cukup satu detik, dua titik, Ciri yang selesai ya Ya. ya. Tapi kalau nggak bawa hape lama <tuh> Hari gini omak nani Bismillah kelawannya wanya bota Allah <tuh> <tuh> Alman ikan Dalam dunyolan akhirat Dia <tuh> yeah, nulis tok setengah jam <tuh> Kaya ini nulis setengah jam Muridnya nulis setengah jam Nerang <tuh> no setengah jam <tuh> Ya lama ngaji jurumiah setahun Tapi kalau seperti ini tok Ngaji jurumnya satu jam kata Cukup mengirimkan pdf, cukup mengirimkan video-video Cukup mengirimkan, terus tidak dijarus pakai baca, Pakai work pen langsung ya Ya ini ngaji, santai, tidur masih Orang yang mau kawadak, ngising ini, ngambil Ngeluk lefero romo ya ngaji Ngising masih bisa mengikuti Hari gini kan. hari gini Makanya saya berani ngomong Virus corona bagian daripada mujadid ini agama. Virus corona itu bagian daripada bagian daripada ulama yang memperbarui sistem di dalam agama. Yang tadinya ibu-ibu nggak -ibu paham daring, sekarang ibu-ibu sudah -ibu paham daring nggak Yang tadinya tidak paham Google Meet, paham Google Meet. Yang tadinya tidak paham Zoom Meeting, malah jadi Zoom Meeting. Eh? Kiai- Kiai mau netdora mengaji ninggungi media sosial setelah ada virus corona wajib media susiandi itu itu baru virus corona makanya sampai nonton sama sini virus corona harus diulang tahunnya harus diulang tahunnya itu baru luar biasa kali itu itu itu itu sedikit itu materi materi itu sedikit sih kita kamu apalin apalin apalin apalin apalin terus karena sesungguhnya yang menjadikan beda antara satu dengan yang lain itu dia palan Hah, kamu mondok 10 tahun tapi kamu gak hafal ilmu kamu bandir keporo empat puluh hari tapi kalau, kalau kamu hafal itu luar biasa hmm? saya itu pernah ketemu sama seorang santri mondok 10 tahun tak takoi e. kang takluk apa gang? gak ngerti jawab Takluk am kembali apa gang? rayson jawab tak duker santri patang puluh dino malah pinter beli patang puluh dino jawabannya cuma satu Tadi malam itu lho, pas saya ceritain di Tuban ada seorang ustadz minyak pondok, lalu tak di sama sandi pondok, rong eh, minggu. Oh, tak yang pertanyaan, jadi Jajain gampang, jadi gampang, gampang. Aku ngomong gini, eh hey, ustaz coba ya sebutkan kalimah huruf, Mabni Sukun ada berapa? <tipun> <tipun> kalimah huruf yang ma' Sukun ada? <tipun> sebutkan. Ya. <tipun> Sampai itu. rasa gumun kalau Ustaz Abdi Soman lah beliau ngapalin sabunnya, daun ngapalin di kamar tenanan, bareng ngono, wul, wul, wul, wul, wul, wul, wul. Eh, sampai ngapalin niru lah nah, Coba to, coba to. Sama punya videonya ustadz Abdi somad, gua tiru, gua apal ini dari dari ini kok aneh, sak lucu lucu nih. Gua e tiruku abeng, gua ngomongnya ini, diwah. Ini iya Abdi somad gaya modern. <men> <"Sih, kaya> modern. <men> <terasa>. <men> Tahu, ia, ia, ia, ia, itu yang ajar yang peter pintar itu sampai tiru juga ditiru persis ya. eh? makanya ada ada bahasa mantasnya kalau yang menyerupai kaum maka bagian daripadanya eh? eh? eh? kalau nggak percaya buktikan sampean pakaian polisi pakai sepatu, pakai celana polisi set sampean ya? dua sumpitan yang pinggir jalan. <laughs> minggu ana ibu-ibu ganggu helm to mingguan <laughs> <laughs> <laughs> minggu. Nek polisi. Bang, saya itu saya pergi sama istri. Saya pergi sama istri yang ade helm. Eh? Pak mas, mas, mas, polisi Mas, polisi Mas. <laughs> di si waktu itu biasanya ngadek ya. <tuk> <tuk> nah kalau nah, demet-demet aku gak pedih aku kalau <tuk> nah, polisi kena kira dikadek setelah itu tak penerlengi ayo satpam yang satpam mosa satpam penerlengkano yang oh iya satpam berarti polisi ku medeni ga panis si medeni ga panis seragamnya seragamnya Polisi sing medeni ceraga me coba angkono polisi lagi mancing gue katao cekak coba medeni mau <tuk> enggak? <tuk> <tuk> iya, karena beda <no> ya <tuk> lembahan pak polisi lagi mancing medeni mau enggak? Mau enggak? Tahu maksud saya? Ah, <tuk> es. <tuk> <tuk> <tuk> Jadi orang-orang kalau pengen hebat itu caranya tasakud dulu enggak? Menyerupai dulu, menyerupai dulu, serupa dengan orang aling. Hmm? Caranya apa lagi harus banyak diapal, diapal, diapal, diapal, diapal di sini itu enak ini pondok-pondok Al Mubarak ini suwaan Allah ha, rekor sayang disayang di Indonesia itu seneng menviralkan perkara-perkara yang jelek ada perkara api ini terwini si miralki dan si miralki paling lebih bahasan lebih bahasan miralki nenggulanya Facebook yang bertemanannya Wong Pitulas artis Wong Pitulas Mau dong seminggu satu lagi, yang lebih. Pokoknya harus memberi contoh yang baik Masa jujongnya kaji Nabi yang ngunai Harus memberi contoh yang baik Rasulullah senyum Alhamdulillah, aku itu ku ternak-nanin <laughs> <laughs> Rakyat yang nangin bahwa ibu sikal-sikal Bi penuh sekutin <laughs> Lagi nanggang <naik>, <laughs> Gitu Gitu <laughs> kan, jadi apa Gampang lah, coba Koma kalimah, sebab sebab apamu sebab sebab apa sebab sebab sebab sebab sebab sebab apa? sebab sebab sebab sebab sebab sebab sebab sebab Kumakahun, makahun, hidupmu. Oh Sugobi. Tanya, kelihatannya mudah ya ya, ya kalau sudah dihapal ya mudah orang saya itu pernah ketemu ada santri ada santri mondok lima tahun katanya, kang koba kalimah apa kan kalimah pilih ah. lagi ya, yai sebab apa? sebab... atau kot di <laughs> lalu saya bilang gini dari mana itu? dari julumnya di lain bagaimana ada julumnya? Terus aku ngomong gini. Kang, kalau koma itu fiil karena kemasukan kot Padahal ada ya dhibu juga bisa dimasuki qad kan. Hmm? Bagaimana kan? Enggak ya bisa dijawab, Pak. Hah? Kot itu kot itu alamat yang bisa masuk pada fiil dan fiil Makanya salah nah makanya salah. Ustaz hmm. itu seneng aneh lo, malah seneng aneh lo tidur makanya salah. Hmm. Hmm. Sing hmm. bener itu tanda-tanda fiil -tanda mati tatanesa kina. karena fiil mukjizat nggak bisa kemasukan tatanesa kina. kalau alamatio kot itu salah. jurumiau jurumia itu jurumnya itu dikarang sekian ratus tahun yang lalu. Hmm? zaman itu beda dengan zaman sekarang padha karo ulama-ulama dulu loh ulama-ulama dulu kan bilang ini oh alul alul nifasi utawi utawisi tin siti nifas majadon iku sak kecerotan sak kecerotan zaman dulu ulama-ulama dulu makna daripada sak kecerotan itu keluarnya sebentar tapi nak otak-otak ayo kowe otak-otak ngenes emang saket otak mesti cerit <tik> ah, ah, ah, ah. beda kan kurunnya beda, waktunya beda sehingga pemahamannya pun beda Hah? <tik> jadi sudah tidak relevan lagi kalau majatun itu adalah sakit rotan majatun itu adalah majatun bi jamanin konilin waktu yang sebentar lah itu maknanya itu sebentar. Fi apa itu fi zamanin nih? Kalinin yang sebentar. Kangkang sadeli dipacul, kangkang sadanya dipacul kan? Itu kalau kalau ngomong <tutuk> sama si rot mesti dipuasin kape, diwarik <tutuk> kape. <tutuk> <tutuk> Padahal kalau menurut orang Banjarmasin masin makna daripada dipacul itu dilepas. kan sadanya dilepas kang, dilepaskan. paham ya? Aerapan uh, eh, saya toh itu dia paling ya se-semua ya. Amin. Dihapalin. Usahakan tanggal 22 Agustus Jakarta semua. Amin. Amin. amin. amin. Udah November lo nyampe kayak katamu walaupun sudah daftar, walaupun sudah bayar oh sido omroh. Eh. Sing ora sido omroh ya sing do ngapa. Oh. Hmm? <laughs> anu staf, nanti yang bisa bisa berangkat umroh yang yang Agustus ini Jadi kalau ada Satri Baru, bulannya bulan September? Tidak Karena ada hubungannya dengan vaksin itu kan Vaksin, antara vaksin sampai pemperangkatan itu 3 bulan hmm? Antara vaksin sampai pemperangkatan itu tiga bulan Udah? Kalau sebulan setahun boleh ikut bang? Ya? Yang asli sih boleh dengan syarat wonge Kalau koperi, tidur koper wonge <laughs> lebih kurang masih atau orangnya punya kakak punya kakak di sini dan nanti yang nuntun jaga kakaknya nggak apa-apa ya biasa umurnya kan baru sebelas tahun tapi kan punya kakak punya kakak itu boleh tapi kalau nggak punya kakak jangan nanti kasihan nanti sama nonton koper bingung jamannya eh nonton koper nonton apa anu. koperelo budi budi ya eh. koper budi budi <tik> <tik> <tik> <tik> ah, ya. <tik> cacilik cacili, lho, cacilik lho hp diberikan hp bapaknya <tik> <tik> <tik> Tempatnya itu tobat, kotaknya itu dibuang. Aku kaget, aku usahakan berisi di tempat sampah. Cuy, waduh, apa yang ini? Katanya, ini milik siapa? Milik Aisyah, isa. Katanya, kata, ini wadahnya sudah enggak terpakai <manyain> Ah, enggak, parah, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, terpakai nah kalau tunggu lampu padahal buku ayo dapat paspor tapi kalau HP ini dongono itu ranjol loh dia nampol paspor jadi ini lah tempat kita coba sopir ini jadi-jadi gue HP di kan banyak pengemis terus HPmu direbu juga HPmu terus direbu dirobuh terus Wangi melakukan penipuan, Mohon maaf ini anak Pak, ini anu keperantaran di sini, -sini tolong ditransferin ini juta nanti kami antarkan coba. Oh, ya. lah berbahaya Makanya apa nah, itu, yang yang umur sebelas nunggu satu tahun yang akan datang Ya, kasihan deh dong Satu tahun yang datang ada pember yang kata Sabar, sabar Sabar, hmm. oh, sabar PKCD ya ini Go! di dalam itu diaparin jadi sungguh-sungguh ya oke ini apa masih lama masih, masih lama ya nanti. nanti dilanjutkan dalam mimpi aja Yeay. semoga manfaat berkah selamat Yeay.